Untuk anak darah, oh ya, lama dulu usahlah turun jua, lakuwibah hujan basah de ayemato, ibu hati den ibu, tapi ya. Oki